Oke, sekarang uh, saya sama uh, Bapak Kepala Desa terpilih ya yang bakalan Johannes dilantik, ya Siapa namanya, Pak? Yohanes Tasirikero. Yohanes Tasirikero yang bakalan dilantik bulan Tahus. 8 uh, tanggal 16, ya. Jadi kita mau tanya-tanya tentang uh, bagaimana konsep Bapak ini untuk masa ke depan. Dan ini, Abang, ini suaminya Kakak Ula ya uh, sebagai masyarakat biasa kita tanya-tanya mereka bagaimana uh, uh, apa? desa apa nih me desa madobang desa Madobak termasuk juga butuh itu uh, dari masa lalu ke masa yang akan datang gitu oke okay. jadi bagaimana duduk aja pak nah, supaya yuk. santai Nanti, ya. jadi jadi bagaimana Uh, itu Pak uh, rasanya menang pemilihan kepala desa uh, kalau saya lihat hmm. jauh beda dengan kemenangan tahun lalu ya hmm. karena kalau sekarang yang saya lihat itu setelah saya menang hmm. itu sistemnya kayak pemenangan bupati atau Dewan karena saya selalu dikawal <laughs> ya hmm. kalau saya lihat Pemilihan Kepala Desa tahun-tahun sebelumnya itu siap pemilihan sudah ya selesai. Hmm. Jadi masyarakat kembali beraktivitas. tetapi tahun ini, tahun 2021, hmm. beda. Setelah pemilihan, dalam satu minggu ini saya tetap dikawal karena apa? ada banyak sorotan, ada banyak ini, tapi sangat biasa saja. Hmm. Jadi intinya kemenangan ini menjadi suatu sejarah bagi kita, hmm. desa Samadobak, hmm. dengan melihat sistemnya ini. Hmm. Jadi saya secara pribadi merasa senang karena kita dipercaya oleh masyarakat hmm. uh, Jadi kalau misalnya ditanya visi dan misi Bapak yang akan Bapak lakukan ke depan apa? Oke okay. kalau visi misi saya, pertama visi saya itu adalah memiliki informasi yang akurat Hmm. untuk menemukan keleman kelemahan-kelemahan yang ada di masyarakat. Hmm. jadi saya harus kalau misi-misi saya hmm. itu misi adalah itu mengutamakan akses pelayanan hmm. di bidang pendidikan, politik, sosial hmm. dan kesehatan, hmm. agama dan budaya. Okay. Itulah misi saya. Dulu hmm. saya kan di sini uh, sudah seminggu di sini. Dan yang saya rasakan itu yang paling, uh, apa Dia ya, terasa. yang paling terasa di sini, yang kurang pembangunannya itu jalan, listrik, komunikasi, dan air, dan uh, ya, kayak semacam NCK seperti itu. Nah, dari semua visi misi ini, dari semua masalah ini, bagaimana Bapak menuntaskan? Uh, masalah ini Pak uh, tentu saya harus melakukan karena saya punya program hmm. program kerja saya akan programkan ini hmm. saya akan temui karena ini kan seperti akses jalan ya akses hmm. jalan ini kita bisa lobby dalam bentuk P2D apa itu P2D? program pembangunan desa uh -huh. uh, juga ada ADD hmm. uh, ADD itu apa? alokasi dana desa hmm. uh, jadi kita akan tuntaskan dalam bentuk anggaran itu hmm. tentu tidak terlepas karena seperti ini kan jalannya sudah dipegang oleh PU ah. saya harus berkomunikasi tentu berdiskusi hmm. apa kesempatan kami hmm. karena jalan itu merupakan akses utama hmm. dalam pelayanan hmm. nah, setelah itu termasuk juga akses komunikasi itu Telkomsel. Hmm. bagaimana kita bisa lancar komunikasi hmm. atau informasi nah, dengan kekurangan informasi dalam bentuk jaringan iya, iya. saya punya konsep pemerataan jaringan itu sangat hmm. penting di desa Madoba hmm. nah, selama ini yang kita lihat kita terputus informasi seperti ini siap saya, hmm. saya tidak tahu apa-apa uga ini hmm, karena begitu. apa? Telep telepon tidak ada, jaringan tidak ada apapun itu saya tidak tahu iya, iya, iya. Nah, jadi muncullah ide saya pemerataan jaringan ini sangat dituntut di desa Madoba iya, tergantung iya. penggunanya Betul. Kalau dia menggunakan informasi yang apa salah, itu terkait yang hmm. jelas, pemerataan jaring itu dituntut. Hmm. Termasuk juga pemerataan penerangan. Hmm -hmm. Seperti so, strik, ya? visi bupati kita adalah kampung terang. Hmm. Sementara yang kita lihat, butui hmm. dan Mangurun itu belum kampung terang. Hmm. Masih kampung gelap. Yeah. <laughs> Jadi kan belum terjawab. Hmm. Jadi siapa yang menjawab misi-misi Bupati kita itu tentu kami kepala desa di sini. Betul. Uh, jadi apa? Uh, bagaimana konsepnya? Uh, tentu bagaimana komunikasi kami. Hmm. Uh, soal kesehatan hmm. itu yang kita lihat itu pendukung kesehatan adalah air bersih. Betul. Air bersih itu kalau kita lihat dari rockdoc sampai butuh itu kurang maksimal. Hmm. Apa yang harus kita buat? Tentu membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada seperti PAM SIMAS. Apa itu PAM SIMAS? Program masyarakat itu. Oh, program, masyarakat. <gül> program masyarakat. Program sanitasi <gül> pemberdayaan masyarakat PAM SIMAS. Itu program pemerintah atau swadaya masyarakat? Oh, itu Program pemerintah. Program swadaya masyarakat, program ya. Program swadaya ya. masyarakat. Ya, itu program pemerintah. Tapi banyak di swadaya. swadaya masyarakat. Oh. Ada juga swadaya masyarakat. PAM, perusahaan hari minum eh uh. masyarakat oh. PAMSIMAS SIMAS itu. Oke. Okay. Dari <coughs> Ini Pak, ada beberapa uh, kondisi kayak misalnya kita uh, lihat di desa lain itu kayak yang di ujung itu Matatonan. Mata Mereka kan ada yang sekolah SMP-nya di. Uh, bukan Madobak. dekat sini Madobak. Madobak. Madobak. Madobak SMP yang dekat sini kan yeah. Madobak. Di Matatonan juga tidak ada. SMP. SMP di Butui juga tidak ada SMP kan, yang satu-satunya SMP ada di Madoba. Nah, yang saya lihat itu kadang-kadang untuk transportasi itu kadang-kadang mereka berjalan dari Butui ke Madoba harus pagi-pagi uh, sekali, ya kan. Nanti datang dari dari rumah ke sekolah sudah uh, capek, uh, belum lagi nanti. Uh, anak-anak yang uh, dari ya. apa Matotonan, ya memang bukan desa sini tapi bagaimana bapak me menyikapi, itu, ya? menyikapi itu? Soalnya anak-anak ini kalau dia datang dari rumah ke sekolah sudah capek karena perjalanan kan uh, fokusnya tidak Fokus itu iya fokusnya betul. jadi terbagi oh. gitu loh pak. Nah apakah nanti bapak ada program tentang uh, apa? Uh, transportasi siswa atau bagaimana? Uh, saya punya konsep begini. Seperti yang saya katakan tadi, akses pelayanan di bidang pendidikan. Hmm. Tentu saya punya konsep bagaimana ini merampungkan jalan ini hmm. dengan bentuk membangun P2D dalam 2 meter. Biarlah hmm. itu PU, hmm. tapi 2 meter ini perlu saya bangun hmm. supaya BUMDES, karena kita punya BUMDES kan, yeah. punya PR. Hmm. Jadi, lebih praktis daripada kita memilih sepeda satu-satu hmm. Jadi, anak itu kita pakai transportasi dalam bentuk BUMDES hmm. Sehingga anak itu kan waktunya juga cepat nah, Yang kedua, kita tetap fasilitasi asrama ya Kebetulan di Bang itu sudah ada asrama yang dibangun PMPM. PMPM -PM ini apa? Nah, program program Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat hmm. nah, Jadi, kebetulan sudah ada asrama Tugas kita adalah pembenahan hmm supaya anak itu tidak benar mandir yeah. dengan cara pertama menitipkan pengawas di situ mm. nah, yang kedua yang itu fasilitas. soal fasilitasnya mm. meja belajarnya mm. lah, termasuk lipanya mm. termasuk pengawasnya mm. lampunya mm. Nah, jadi itu udah ada dua konsep yeah. soal transportasi jelas saya berpikir pertama pembangunan P2D mm. atau ADD mm. nah, setelah itu bom desa akan ada hmm. karena kalaupun jalan kalau jalan seperti ini terus tidak ada gunanya kita berpikir sepeda, hon, motor atau hmm. apa kunci utama saya adalah bagaimana jalan ini dirabat dulu uh, di, di apa ya dirabat di, beton ya di beton dulu di dulu uh, dan juga masalah uh, apa namanya investasi yang uh, dilakukan untuk menambah lapangan pekerjaan gitu pak Oke, okay. kalau soal investasi untuk seperti yang saya katakan, saya ini muncul bukan untuk meniadakan ya, hmm. pekerjaan orang, tetapi bagaimana saya menyempurnakan saya punya konsep bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan orang bukan hanya menjadi staf operator, hmm. tetapi dengan berbagai bentuk contoh hmm. investasi yang ada di sini, pertama soal pariwisata, hmm. kita terpikir bagaimana homestay itu dimanfaatkan, hmm. dibuat okay. homestay. Yeah. Karena setiap pengunjung itu Dia punya penginapan mm -hmm. nah, Itu salah satu investasi Masyarakat tentu kalau sudah ada homestay Atau penginapan yeah. nah, Pasti ditampung karyawan yeah, betul. Ya, kan Berarti menambah pekerjaan Yang kedua mm -hmm. Soal pertanian mm -hmm. Yang kita lihat pertanian itu Yang paling mayoritas itu adalah sagu yeah, betul Saya terpikir Di samping makanan pokok juga bisa Mendapatkan lapangan pekerjaan Dengan cara membuat pabrik sederhana, hmm. ya, sehingga melalui anggaran bumdes, hmm. saya lebih terfokus bumdes itu bukan hanya sekedar membeli mobil, hmm. tetapi bumdes itu dilakukan untuk memodali kegiatan-kegiatan hmm. uh, yang ada di masyarakat. Hmm. Contoh yaitu membuat membangun pabrik sagu, masyarakat bisa dapat makanan pokok juga, masyarakat bisa membeli menjual da, jual menjual batang sagunya mendapatkan belanja. Hmm juga bisa tipunya itu dijual keluar kalau Betul. jumlahnya besar iya, iya. Nah, itu salah satu hmm. nah, jadi kalau saya pikir itulah bentuk investasi banyak hal yang lain hmm. termasuk membangun pariwisata-pariwisata lain dalam bentuk ah, bagaimana pembinaan ibu-ibu dalam bentuk kegiatan kelompok yang lain-lain hmm. dan juga ada uh, rumor yang mengatakan bapak itu mau menjalin hubungan dengan universitas yang di Padang hmm. uh, memang uh, bagaimana MOU desa dengan uh, <coughs> apa namanya uh, universitas itu pak apakah kita itu cuman membiayai murid saja atau kita membiayai konsumsi murid-murid saja atau bagaimana uh, seperti yang saya, saya sudah bangun MoU salah satu universitas itu STY di Padang. STY di Padang. Ya. Seperti yang kita buat itu bentuk kerjasamanya adalah mencari beasiswa mm -hmm. untuk anak. Mm -hmm. nah, seperti yang saya rasakan ini, saya udah empat tahun uh, bekerja sama dengan STY. Mm -hmm. nah, dalam satu semester mereka hanya bayar 900.000 ribu mm -hmm. dan uang ujian 100.000 ribu. Mm -hmm. Dan uang pendaftaran itu lima ratus ribu. Mm -hmm. nah, sebenarnya itu kan uang semesternya itu kan tiga juta 200. Hanya bayar, hanya ke... bayar untuk semester. Mm -hmm. Tetapi karena kita sudah bangun MOU, sudah bangun mm -hmm. komunikasi. Mm -hmm. nah, kita, anak-anak kita itu kan dapat peluang pemotongan anggaran. Kan? Uh -huh. Anggaran Jadi, uh, sekolahnya. Tanpa dia, ya? saya bayar, uh -huh. sebenarnya orang universitas di situ. Uh -huh. Mereka langsung kasih beasiswa. Oke okay lah dengan catatan yang kami sepakati adalah yeah. dia harus selesaikan 8 semester. Yeah. Kalau lebih dari 8 semester hanya sampai 9 semester kembali seperti biasa. Oh, berarti dengan, DO ya? Ya, itulah akan yeah, yeah. dia di DO. Huh. Jadi ini salah satu konsep MoU saya. Saya yang Bersama. kedua saya punya konsep ke depan untuk menyatukan pemuda itu saya akan punya pemikiran saya akan kuliahkan SGO apa itu SGO? Sekolah guru olahraga ah. di desa Madobang. Ah. karena salah satu yang mengumpulkan pemuda selama ini SGO juga itu tidak di desa Madobang tidak ada hmm. saya punya konsep supaya dia itu bisa membina para pemuda hmm, supaya bisa jadi atlet uh, ya, profesional atlet, mereka ya. ya karena apa ini salah satu kebutuhan pokok di desa Madobang. Hmm. selama Betul. ini saya lihat masalah olahraga ini hanya segera olahraga tapi bagaimana kita bisa menciptakan hati-hati ah, iya. sehingga kalau desa yang membiayai dia tentu desa pun berhak menarik dia di desa Madoba untuk mengembangkan talentanya iya, saya iya, punya iya, konsep iya. begitu soal Betul. pendidikan dalam membentuk iya, olahraga iya. soal karena kesehatan ya itulah kalau itu kan antara MOU Bapak dengan universitas yang sebelum Bapak jadi kepala desa sudah membuat MOU itu sudah Pak sudah sudah berapa lama empat tahun udah oh, udah empat tahun menjalankan MOU dengan universitas, Den universitas sekolah, ah, tinggi, Sek bukan universitas, ah, sekolah tinggi sekolah ya? tinggi ilmu dengan, perdagangan uh, dengan sekolah tinggi ilmu perdagangan sudah empat tahun lalu MOU Bapak dengan mahasiswanya sendiri bagaimana apakah ada di dalam surat itu tertulis kalau misalnya dia tamat harus ke desakah atau dia uh, boleh mencari kerja di luar atau bagaimana? Uh, seperti yang kami sepakati, <tuk> hmm? nah, ya? saya kasih kebebasan hmm. karena <tuk> hmm. karena selama ini nah, kan bukan buka bayar, <tuk> ah. ya kan? Yeah, kalau yeah. desa yang bayar, saya punya moyu atau yeah. kesepakatan, yeah. kalau dia taman harus DC, artinya dia punya kebebasan. Yeah. Nah, kebetulan kita sudah ke kepala desa, yang tamatan di situ kita akan lihat sesuai yeah. dengan kebutuhan kita. Yeah. Tentu kalau kita misalnya berpikir soal kooperasi serba usaha, yeah. ya, ada namanya kooperasi KSU, yeah. tentu saya membutuhkan tenaga STI, karena dia punya ilmu perdagangan. Yeah, yeah. Nah, tetapi tidak terlalu kemungkinan kalau dia bisa cari kerja di tempat lain. Iya, iya. Itulah bentuk yang saya atau kesepakatan dengan, dengan mahasiswa, dengan mahasiswa sendiri, hmm. betul. Dan uh, untuk masalah uh, apa namanya desa ini, saya mau bertanya ke apa masalah desa ini sebelumnya, apakah uh, yang dirasakan uh, Abang selama ini Apakah abang merasa cukup Atau bagaimana Atau merasa Abang sebagai guru ya, ya uh, Saya sebagai guru Abang, uh, abang hmm. sendiri hmm. Uh, Yang sebagai guru Apakah uh, Selama ini Pendidikan di sekolah Kan yang tahu uh, Lapangan Yang tahu uh, Situasi di sekolah sendiri Kan abang sebagai guru Apakah semua infrastruktur yang di sekolah itu sudah memadai. Ya kalau yang saya tahu di sekolah saya hmm. aja, emang belum begitu memadai hmm. dan kebetulan juga mungkin uh, sekolah itu sekolah baru, memang. Hmm. Dia sekolah baru. Jadi segala isi maupun inventaris yang ada di sekolah itu hmm. dia belum memadai hmm. kebetulan ya sekolahnya masih paruh gitu hmm. ya. betul. Nah, betul seperti apa contoh uh, apa namanya infrastruktur yang sangat diperlukan di sekolah uh, abang seperti kayak infrastruktur seperti uh, meja at, seperti uh, lampu atau bagaimana atau listrik atau buku-buku uh, seperti itu. Buku apa yang apa yang uh, penting bagi sekolah Abang tempat Abang mengajar tapi masih kekurangan atau tidak ada sama sekali. Ya, yang kita lihat kan ha? kalau yang di sekolah kita secara apa untuk pustaka itu belum ada itu buku-buku bacaan hmm. maupun Uh, modul atau paket itu belum ada di situ. Hmm. Uh, lalu juga yang untuk kantor itu uh, meja lemari belum tertata sebaik mungkin. Hmm. Artinya kan mungkin dari pihak sekolah bisa atau tidak bisa. Artinya masih masa masih mulai mau menata ini masih mulai membangun. Hmm. Lalu ini itu bagian di dalam hmm. dan dari segi Pekarangan Sekolah pun belum lagi, belum maksimal lagi. Itu hmm. dia, belum bagus ya? ya? Belum bagus. Artinya, sekolah itu, sekolah ini masih masih mau maju gitu lagi. Dia, kebetulan hmm. sekolah itu masih baru, hmm. maka sampai sekarang masih masanya untuk mau maju. Mungkin juga di sisi lain, di samping dari sekolah itu, hmm. ya, mungkin dari... Uh, Pemerintah kalau seandainya bisa mau bantu atau ada kerjasama, apa yang mana pintunya mungkin yeah. akan lebih bagus juga yeah. kan gitu dia. Jadi yang diperlukan pustaka dan uh, ya yeah, pustaka kantor kantor dan MCK-nya juga. MCK oh iya yeah. di, di sekolah itu belum ada yeah, wc ya belum ada. Iya yeah. saya juga ke sekolah melihat sekolahnya juga belum ada wc-nya. Nah untuk Bapak sendiri mendengar uh, apa Masyarakatnya berbicara seperti ini, program yang Bapak lakukan besok apa? Uh, seperti yang saya katakan itu, hmm. karena dia <coughs> uh, program misalnya untuk sekolah hmm. pertama seperti yang dikatakan tadi, hmm. uh, kita lakukan pembenahan hmm. apa yang sesuai dengan kebutuhan sekolah yang ada di desa Madobag. Hmm. Karena di sini kan ada empat SD, yeah. uh, itu SD 06 27, 21, 21 dan 24. Hmm. Tentu kebutuhannya itu tidak mungkin sama. Hmm. Saya akan melakukan lagi pendataan. Hmm. Peringatan kata-kata itu, siswa itu kan memiliki informasi akurat. Yeah. Dan tugas saya pertama adalah sebelum saya berpikir usaha program, saya harus lihat dulu hmm. situasi. Saya akan coba lakukan kunjungan di situ. Apa-apa hmm. saja kebutuhannya. Hmm. Yang bisa dibiayai oleh pemerintah desa, ya kita biayai. Hmm. Nah, jadi intinya adalah kita akan belajar dengan penataan hmm. penataan ruang apa soal seperti yang tadi guru kita soal infrastruktur hmm. itu sangat dibenarkan itu yeah. artinya apa dari segi kelengkapan kebutuhan belajar seperti paket itu hmm. itu jelas tidak ada hmm. artinya soal pustaka kita mulai masuk di melalui pustaka ya yeah. jadi kita akan bentuk pustaka yang <coughs> soal yang penerangan juga sama soal MCK sama inilah tugas karena pemerintah desa itu bisa masuk di semua bidang hmm. makanya ini menjadi tanggung jawab dan talenta kita nah, oke okay. kalau abang nih sebagai guru ya minat anak-anak uh, di sini untuk belajar itu bagaimana Bang apakah mereka sungguh-sungguh atau ada yang sebagian tidak peduli dengan pendidikan gitu? uh, kan ada di sebagian uh, apa namanya di sebagian orang yang orang tuanya kan ada yang berpikir bahwa ngapain sekolah ujung-ujungnya juga ke ladang juga Apakah ada juga anak-anak yang seperti ini atau bagaimana Bang Ya kalau kita lihat yang sampai sekarang uh, untuk minat untuk anak-anak kita sih ada emang kuat mereka untuk mau belajar meskipun hmm. ada beberapa kali yang disampaikan itu hanya sebagai canda saja. Orang hmm. tua mereka sangat mendukung bahwa anaknya harus sekolah karena di sisi lain mungkin juga pengalaman atau informasi dari uh, guru dari tempat orang yang udah mau maju yang udah selesai pendidikannya mereka tetap sampaikan sekolah, sekolah supaya kita bisa mengubah hmm. SDM kita. SDM, nah, ya. Itu Duh. dia. Akhirnya sampai sekarang kita lihat memang mereka punya niat semangat untuk sekolah begitu juga orang tua selalu ada hmm. motivasi dan dukungan yeah. meskipun ada candanya saya bilang hanya canda saja mereka sampaikan itu gitu ya. dia ya yeah, yeah. yeah, supaya supaya anak-anaknya yeah. semangat belajar hmm. kadangkala -kadang anak-anak misalnya malas itu hmm. di dikasih gertakan kalau nggak mau sekolah hmm. silakan ambil kayu ambil parang dan naik ke gunung uh -uh. nah <laughs> akhirnya kalau dia dengar gitu, okelah okay lebih baik sekolah kalau hmm. kamu mau bekerja seperti orang tuamu dulu. Hmm. Nah akhirnya motivasi seperti itu anak-anak kita mulai ada perubahan betul timbul semangat untuk sekolah. Hmm. Dan untuk program uh, keluarga berencana pak, untuk program keluarga berencana itu uh, di sini saya lihat uh, untuk program uh, keluarga berencana itu saya lihat masih kurang pak gitu loh. Dan uh, ya kita nggak mungkiri juga kalau dulu ada uh, apa namanya uh, kalimat yang uh, ber, uh, yang berbunyi banyak anak banyak rezeki tentu di zaman sekarang sudah berbeda ya kan lalu bagaimana bapak nyikapin dengan pertumbuhan manusia yang tidak terkontrol ya, karena program keluarga berencana yang Uh, belum maksimal, gitu, Pak? Uh, kalau saya menyingkapi itu, Dituntut pertama adalah Pembinaan, hmm. uh, kerjasama Dengan pihak kesehatan, hmm. kebetulan Di setiap dusun itu kan sudah ada pustu ha. Maka Tentu dengan Pembinaan dan penyampaian kepada Masyarakat, hmm. kerjasama Dengan para perawat kita Otomatis, apa nanti efeknya Kalau banyak anak, hmm. Hmm. jadi dengan adanya program KB itu, tentu yang punya wewenang itu adalah kerjasama dengan pemerintah desa, dengan kesehatan. Nah, kalau kesehatan itu melakukan pelayanan seperti itu, hmm. menurut saya intinya itu tetap menjadi juga program. Hmm. Karena dengan keluarga berencana, tentu memaksimalkan program-program atau -program pembinaan uang sekolah atau apa termasuk. Yeah keluar pembiayaan keluarga uh -huh. itu sangat dituntut. Uh -huh. Kenapa dia anaknya itu ada yang tidak sekolah? Ada ini karena apa? Keluarga besar, uh -huh. karena tidak mampu membiayai kebutuhan keluarganya, uh -huh. akhirnya anak itu menjadi putus sekolah. menjadi uh -huh. jadi sangat menjadi program utama kita Sayang juga, ya. program kesehatan melalui uh -huh. kerjasama dengan Pihak Kesehatan dan puskesmas. Uh -huh. Artinya dilakukan pembinaan kepada Keluarga-keluarga yang ada di desa Madubang Betul. Karena efeknya Dia memiliki keluarga besar Itu sudah pasti itu ada efek negatifnya <tuh> Nah <tuh> Kalau itu soal keluarga bercana Di desa ini saya lihat uh, Juga masih ada juga yang namanya uh, Orang nikah muda ya, Bang? Yang belum cukup umur itu Mereka uh, <tuh> Bukan rezeki <tuh> Tapi itu juga Uh, masalah sosial juga pak Men, uh, pernikahan muda yang belum cukup umur. Nah kalau secara psikologis kan orang yang menikah muda dengan orang yang cukup, sudah cukup umur secara emosi kan berbeda pak yang cukup umur dengan yang uh, apa di bawah umur. Lalu bagaimana program apa, apa namanya untuk membatasi uh, atau mengatur uh, pernikahan muda ini supaya tidak terlalu banyak pak gitu loh itu kalau saya pikir bagaimana cara mengaturnya kita akan bentuk mm -hmm. perdes peraturan desa mm -hmm. uh, yang mengatur soal usia pernikahan mm -hmm. yang kedua kalau saya berpikir itu pengawasan juga mm -hmm. pengawasan orang tua dan pemerintah kenapa tidak boleh karena pernikahan ini terjadi karena pergaulan bebas ya hmm. karena keluar-keluar malam atau apa ini salah satu yang memicu hmm. terjadinya pernikahan muda hmm. karena apa setelah kecelakaan <laughs> mau tidak yeah. mau yeah, yeah. dia terpaksa harus menikah hmm. maka apa yang harus dibuat ada aturan hmm. dan pengaktifan seperti kalau di sini yeah. pengaktifan pihak keamanan di dimas yeah. nah, kalau dia bilang di sekolah makanya saya katakan saya punya konsep Uh, seperti di Munte itu ada asrama kita Pak hmm. ada asrama itu bagaimana asrama itu ditata betul hmm. uh, dalam bentuk seperti fasilitasnya terkhusus lagi pengawasnya hmm. saya punya konsep pengawasan asrama yang di Munte itu saya akan coba kerjasama lagi kepala sekolah SMA hmm. saya tidak bisa gunakan anak kita yang sarjana yang tidak mengajar di SMA hmm. karena sangat tidak berimbas dia. Yeah. Hmm. Di setelah ini saya akan punya konsep begitu. Tujuannya hmm. adalah supaya anak-anak itu juga sadar bahwa dengan pergaulan bebas itu tidak benar. Iya. bisa punya betul. konsep begitu. Jadi konsep Bapak itu memberi apa namanya penyuluhan bagi mereka penyuluhan ya, supaya sudah pembinaan, pembinaan yang yang anak-anak muda, ya, kepada anak-anak ya. muda. Oke, okay. uh, nah, sebagai masyarakat biasa, harapannya, abang, bagaimana? Saya punya harapan seperti ini: hmm. harapan saya sudah dan berjalan dengan baik, hmm. lalu dilantik sadia hmm. itu. Harapan kita pertama, dan lalu tidak ada lagi masalah. Hmm beberapa tim atau kandidat lain hmm. dan akhirnya terjadi uh, apa namanya, pelantikan yang hmm. sah sudah itu harapan kita lagi di desa Marubak ini dalam semua pembangunan dan visi misi yang telah tertera hmm. pada kandidat kita yang sudah menang hmm. dia harus dia harus jalankan hmm. sesuai dengan yang bisa dia jalankan artinya dia akan juga berusaha hmm. Berusaha bagaimana Bisa dia menyikapi hal itu hmm. Tapi permintaan kita Karena kita secara pribadi Saya ada, saya yakin dan percaya kepada Kandidat yang menang ini hmm. Saya yakin dan percaya Tapi saya juga uh, meminta Apabila mungkin ada jaringan luar uh, Atau di intensi yang luar hmm. Di luar mandubang ini yeah. Mendukung hal ini Artinya yeah. mendukung pembangunan Bapak desa yang sekarang ini, yeah. contoh misalnya, kalau dia mau program dan berencana untuk membangunkan jembatan untuk penyemprangan, mm -hmm. otomatis saya, saya berharap ada beberapa intensi yang bisa mendukung hal itu. Betul. Karena saya yakin dari Rukdok sampai di Butuh ini begitu banyak jiwa. Betul. Nah saya dan saya berharap Apabila bapak ini punya niat untuk membangun, mm -hmm. membangun jalan atau uh, pembangunan yang besar. Mungkin dia berharap, dan kami pun berharap sebagai masyarakat <tuh> Ada sokongan dan dukungan hmm. Baik materi maupun murid Itu harus dilontarkan dan dikomunikasikan ke Pela Desa Madobak Betul. Yang sekarang ini iya. Akhirnya, visi dan misi dan pembangunan berjalan dengan baik gitu. Ini ada dua pertanyaan terakhir Pak Yang pertama uh, Di Mentawai Yang saya dengar Masih ada yang namanya Perang antar suku Pak Gitu Pak. Nah, Bagaimana caranya Bapak untuk menyelesaikan Perang antar suku Karena yang saya tahu Walaupun sudah didamaikan Tapi dendam masih ada Pak Nah yang kedua Untuk masalah infrastruktur ini semuanya uh, Target Bapak selesai Berapa lama gitu. Itu pertama Soal perang suku itu Hah. Saya akan mengaktifkan yang namanya Dewan Adat untuk tokoh -toko adat ya hmm. tokoh -toko yang paham soal adat hmm. Bagaimana mereka itu didampingi atau dibentuk diperkuat Penguatan Dewan Adat namanya hmm. uh, Soal infrastruktur Saya punya target Karena seperti Dari Rokdok sampai Butui Berbatasan itu sekitar 11 Kilo hmm. Berarti saya pikir itu Kalau banyak sumbernya saya punya target dua tahun hmm, dua tahun, dua selesai, tahun ya? selesai karena sistemnya misalnya saya pernah waktu kawur pembangunan hmm. pernah mengolah proyek itu mengusulkan proyek itu seratus oemis dalam pembuka Desa Madoba ke kecamatan hmm. nah, mudah-mudahan Pemerintah kita di kabupaten itu bisa menyikapi ini karena okay. supaya cepat terhubung. Mm -hmm. Karena ini salah satu akses untuk mempermudah kita dalam bentuk pelayanan, Di berbagai bidang. Oke. Okay. Itu saja ya Pak? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, saya segitu saja wawancara kami dengan uh, Bapak Johannes yang uh, sekarang sebagai calon kepala desa terpilih. Ya semoga program yang mereka, uh, yang Bapak sebutkan tadi betul-betul dikerjakan ya Pak? Ya amin ya. Yang kata Bapak tadi punya target 2 tahun tentang infrastruktur itu Mungkin dua tahun lagi saya bakalan kesini dan saya akan lihat perkembangannya <laughs> ya. ya Ya jadi uh, kita juga yang nonton juga uh, uh, Bukan cuman uh, ini uh, dengarin uh, apa namanya uh, apa penyampaian. penyampaian bapak aja tapi kita juga mau lihat uh, bukti juga yeah. oke okay. yeah. dua dia beliau bilang dua tahun uh, infrastruktur selesai oke okay. dua tahun lagi okay. kita lihat yeah. ya Bagaimana perubahannya karena nomor dua itu harus yeah. dua tahun <laughs> oke so, oke okay. okay. okay, cukup segitu aja guys dan yes. jangan lupa like comment and subscribe uh, uh, channel ini dan share juga ke teman-teman kalian uh, tentang video ini, bagaimana kehidupan di desa, gitu loh. Bye!